Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang. Ya, sekarang bersama tim rupiah 786, kita mau langsung ke Indramayu. Sedikit berbagi buat saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah banjir, khususnya di daerah Indramayu. Selamat datang desa katanya sih siaga satu nah, karena dikhawatirkan itu bendungan apa tadi nah bendungan itu mana itu dari pihak pemerintah desa Mawar, warga itu bahwa hari ini siaga harus yakin di potong gimana Mas? besok hari yang mana <tuh>. kita harus menyerahkan bantuan ke posko dan nanti akan di kembali kembali rekan-rekan yang ada di sini tinggal aja enten tali yang masih. di sini kita lagi menyerahkan um, bantuan untuk teman-teman um, kita yang lagi terpaksa harus meluncur, tepatnya di salah satu ada di intra maju raposnya masih di Indramayu, daerah Gedangan. Oh, Gedan, eh, daerah apa Gedangan ini Gedangan. Gedangan ya. Kita lampir dulu di sini, di sini masih gelap kita karena lampunya, lampunya masih belum nyala sedikit soal oh, bantuan wah oh, oh, saudara saudara yang ada di sini. Oh, kan, kan, kan, kan, kan. di sini masih lampu masih belum nyala dan emang katanya daerah sini itu merupakan daerah yang lumayan parah juga. Oh, kan Repot nulis kita coba lihat ya kondisinya kondisi, kondisi. masyarakat warga sini yang pada tidurnya di pinggir jalan. di agak beda. Yang beda anak-anak saya tuh usia tahun. Yang paling itu usia usia berapa? yang itu aja. SS Ini kondisi warga. Oh, masih tergenang banjir jadi masih pada tidurnya di pinggir jalan. dan katanya juga untuk daerah sini nih merupakan daerah yang paling dalam. uh tidur kolam. <Sukur> ya kalau saya ke situ mah jalan aja kondisikan Berarti umay dorong bisa di tempat Masih badan oh, Di dalam aja. Oh, ya. Darat, ya. Uh -huh. ya. ini tuh udah surut segini tuh iya <laughs> ininya, kalau ini Sendiran, Sendiran. Dari, Jadi, pertama, yang pertama ya pertama air masuk sebagian barang-barang bahkan semuanya lebih banyak lebih banyak yang terendam iya orang warung banyak juga pasti lagi yang bisa kita lihat kondisi warga di sini tidurnya masih di pinggir jalan, Cuma memerhatap tanah. Ini.